John, hari ini aku mau buat video prank vlog, yaitu, tapi ini masih di kos. Jadi, aku mau buat video prank vlog, ini video pertama perdana aku ngeprank akibat rekan-rekan aku, teman-teman aku semuanya pada prank jadi aku pengen coba buat video prank. Gimana keseruannya nanti kita langsung cek ke cek ke TKP lokasi. Lokasi, angdiem lah. Oke, okay. oke okay, guys. Guys, hari ini aku lagi sama pacar aku lagi nemenin dia belanja ini eh belanja kerja loh. <tell> halo guys hari ini aku lagi sama om aku oh. halo guys hari ini aku lagi sama saudara aku kita belanja apa hari ini banyak ya udah Udah selesai belanjanya udah oh. coba saya hello dulu saya hello dulu eh yeah. mana mama mana mama, mama mama kita mana mama mana mama mama kita papa papa Oh papa lagi belanja jadi kita lagi nungguin mama sama papa ya. Oke okay. ini saudara aku satu dua tiga empat kita keluarga yang bahagia guys guys aku nih lagi sama teman-teman aku yang mereka lagi makan. Nah ini teman-teman aku pesan aku mana? Pesan aku mana? Oh. Tanya sahabat deh, nah, teman kita satu lagi, mana kita berlima, bukan? Teman kita satu lagi? hilang Oh, hilang. Nah, mereka dari tadi makan, aku gak dikasih. Ini teman-teman kampus aku nih, guys. Saya hello, saya hello dulu, saya hello Saya yeah. Guys itu dia tadi halo. Saya halo. Saya halo. Saya dari aku kalau misalkan nanti video ini tembus berapa? 100? kecil kali 100 like bro? 50 lah, 50 50 <tuh> uh, tembus 500 like tembus 500 like nanti aku buat apa yang like nya tembus 500 like nanti aku bakal buat video vlog prank part 2 Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube aku. Langsung aja ya. Nih. Dan papai.